Daihatsu Sigra 2023 hadir dengan penyegaran baru. Sigra adalah model yang populer dan penting dalam jajaran produk Daihatsu, yang penjualannya mendukung Daihatsu selain Grand Max dan Xenia, Tak heran jika Daihatsu selalu menawarkan upgrade pada model terlaris ini. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengatakan. Penyegaran yang ditawarkan kepada Sigra berdasarkan riset pasar, kini tampilannya lebih segar, elegan dan modern. Selain eksterior dan interior yang diperbarui, Daihatsu juga tidak melupakan fitur-fitur yang diperbarui. Tentunya harga Daihatsu Sigra 2023 mengalami kenaikan 3 jutaan dari model sebelumnya. Simak informasi detail berbagai kelebihan dan kekurangan serta review Daihatsu Sigra 2023 terbaru dari Tim Car 2 Channel berikut ini.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 Eksterior Daihatsu Sigra 2023 Secara eksternal, LCGC Sigra 7 penumpang telah mengalami facelift yang cukup besar, membuatnya lebih elegan dan modern, misalnya grill baru, lampu LED smocket, spion, antena sirip hiu, dan felt baru dipasang. Fasia depan Daihatsu Sigra 2023 terbaru kini hadir dengan grill hitam beraksen krom khusus untuk varian R dan R deluxe, juga cermin sekarang hitam, jadi lift ekstrim di bagian depan mobil ini adalah aksen hitamnya. Selain itu, sebagian lampu LED model sebelumnya telah diganti dengan lampu LED smokey dengan aksen smoket ini sangat berguna untuk driver dan modifikasi ini berlaku untuk tipe M ke atas. Selain itu, desain pelek Sigra terbaru juga mendapat pembaharuan. Daihatsu Sigra 2023 kini menggunakan velg polos 14 inci untuk type R dan R deluxe. Terlihat penggunaan desain pelek baru Sigra yang dua warna lebih atraktif, dan mobil ini terlihat semakin mencolok. Selain itu, Sigra tipe R memiliki stiker bergaris yang menambah kesan sporty. Ada juga antena sirip hiu khusus yang disertakan untuk tipe M dan yang lebih baru. Sehingga membuat tampilan Sigra terbaru semakin elegan, tapi pada buritan tidak ada perubahan setelah bagian ini. Masih sama dengan model sebelumnya. Dari luar bisa disimpulkan bahwa versi dengan logo pabrikan D masih terbilang tanggung. Menurut Dehatsu, banyak target pasar Sigra akan menyukai harga yang lebih murah dibandingkan tampilan barunya. Tak heran jika Daihatsu kini tampak yakin tidak akan terlalu banyak mengubah tampilan model terbaru ini, mungkin untuk mencegah harga model Sigra 2023 agar tidak naik. All these thoughts are too negative I don't want to get lost in the sedative Gotta show 'em what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let 'em win I'll take a stab, I want to chase a bag I want a way I can change all the th interior daihatsu sigra 2023 melangkah ke dalam sigra Sigra 2023 didukung oleh banyak fitur menarik dan interior yang menarik. Sederhananya, setiap tipe Daihatsu Sigra 2023 menghadirkan fitur atau interior yang berbeda tergantung dari harga jualnya. Dengan mendengarkan suara sahabat Daihatsu yang mayoritas dari kalangan keluarga muda yang memiliki anak di usia sekolah, sehingga agar interior tidak mudah kotor, minimalis, dan mudah dibersihkan, maka secara total ubahan pada warna interior menjadi lebih gelap, atau hitam. Ubahan tanggung Sigra 2023 terlihat pada bagian dashboard yang lagi-lagi hanya terlihat bermain warna, warna kabin yang dominan adalah hitam, kemudinya masih sama, masih belum multifungsi, jadi banyak fungsi lain yang bisa Anda akses. Warna hitam tidak hanya mendominasi panel, warna ini juga terlihat pada jok dan atapnya, jadi sekarang joknya masih menggunakan kain yang sama dengan model sebelumnya, alias tidak dibungkus kulit, hanya ada perubahan pada pola kainnya yang kini berwarna merah. Sigra ini memiliki tempat duduk yang cukup nyaman di bagian pinggul kanan, sehingga cukup nyaman untuk duduk dan tidak terlalu sakit saat makan jarak jauh. Sayangnya, sandaran kepala terpisah hanya tersedia di baris kedua dan ketiga.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 Anybody, head, around, you know bag. I I Bagasi sigra terbaru dikatakan cukup luas bagi pengguna untuk menyimpan barang bawaan yang cukup banyak. Keluarga kecil tidak akan kesulitan membawa banyak perabot ke dalam mobil ini. Fitur Daihatsu Sigra 2023 tidak ada yang berubah dalam hal fitur kenyamanan. Sedangkan varian Sigra R memiliki headset layar sentuh dan didukung kamera parkir. AC masih belum dual fan karena Daihatsu hanya melayani pompa sirkulasi udara. Bahkan ketinggian sandaran kepala kursi baris pertama tidak bisa diatur, meski terlihat sepele. Sandaran kepala dapat mencegah cedera kepala saat terjadi kecelakaan. Kemudian ruang kaki di bangku baris ketiga juga agak sempit, namun untuk amannya, spesifikasi Daihatsu Sigra 2023 terbaru ini bisa dibilang cukup mumpuni, apalagi dengan harga yang ditawarkan dan hanya naik 3 jutaan dari model lama.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 Meski perubahannya tidak banyak berubah dibanding model lama, namun model baru ini memiliki immobilizer untuk mencegah pencuri masuk ke dalam mobil. Berikut spesifikasi Daihatsu Sigra 2023 terbaru seputar dapur pacu, yakni mesinnya, LCGC7 seater ini memiliki dua pilihan mesin antara lain 1.200 cm3 dan 1.000 cm3 menggunakan mesin baru Sigra 1200 cm 3 kode 3NRVEDOHC 4 silinder dual VVT. Mesin ini menghasilkan tenaga 88 PS pada 6000 revolusi per menit dan torsi 105 Nm pada 4200 revolusi per menit. Transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan juga tersedia. Sedangkan mesin baru Sigra 1000 cm3 berkode 1 KRVE, 3 silinder 998 cm3 VVTi. Tenaga rendah hanya 67 BHP pada 6000 revolusi per menit dan torsi 89 Nm pada 4400 revolusi per menit. Dan untuk tipe ini hanya tersedia dengan transmisi manual 5 percepatan. Stab. I want to chase the bag I wanna a way I can change all the things I lack I gotta face the facts I gotta taste in that Got me obsessed with the rest I got an to scratch No way Berikut harga Daihatsu Sigra 2023 untuk semua variannya. Daihatsu Sigra 1.0 DMT 131,5 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.0 MMT 142,1 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2 XMT 151,8 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2 XE 165,1 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2 X Deluxe MT 157,4 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2 X Deluxe at 170,6 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2 RMT MT 158,5 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2 R at 173,3 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2R Deluxe MT 162,3 juta rupiah. Daihatsu Sigra 1.2R Deluxe at 174,7 juta rupiah. Sebagai informasi tambahan, harga Sigra model lama sebelum peluncuran versi barunya ini, yaitu dimulai dari 126,05 rupiah hingga 171 juta rupiah.